So, video yang pertama kali ini direkam oleh sekelompok ghost hunter dari Jepang yang coba buat eksplor ke sebuah gedung kosong bekas hotel yang sangat besar. Dulunya hotel itu dibangun tahun 1951 dan dinyatakan bangkrut tahun 1967. Tapi pas masa kejayaannya, pemilik hotel itu sempat melakukan beberapa kali renovasi dan perluasan. Bentuk hotelnya tuh kayak disambung-sambung sama konstruksi yang baru. Makanya bentuk hotelnya tuh jadi kayak aneh. Wajar aja kalau misalkan orang udah masuk ke dalam gedung itu Bakalan agak sulit buat keluar Warga lokal yang tinggal di sekitar situ juga percaya kalau hotel itu sangat angker Karena dipercaya banyak arwah-arwah yang terperangkap di dalam gedung hotel itu Yang tidak bisa keluar Karena konstruksi gedung hotelnya yang seperti labirin Tim Ghost Hunter ini muter-muter di situ cukup lama Dan mereka juga sempat mendengar ada suara-suara anak kecil Coba deh dengerin baik-baik え、えはい、 で、<笑><笑> ada ada suara langkah kaki dan juga suara anak kecil yang sedang tertawa yang terekam jelas di video mereka. Dan jelas banget kalau yang tadi itu bukan suara anak kecil beneran ya, karena mana ada anak kecil main ke gedung begituan tengah malam. Habis kejadian yang tadi, mereka itu masih nggak takut dan lanjut buat explore di situ dan mereka justru berhasil merekam sebuah kejadian yang epic banget. So please, sekarang gua pengen kalian perhatiin video yang ini. Bye bye. Hmm. Gimana kelihatan nggak penampakan di video yang barusan? Nggak kelihatan, oke. Gue kasih lihat videonya sekali lagi, tapi please, kali ini kalian perhatiin videonya baik-baik. Jadi pas mereka sedang berjalan menelusuri lorong, tanpa mereka sadari, mereka berhasil merekam sesosok wujud yang mirip kayak kepala manusia di salah satu ruangan yang sama sekali nggak mereka sadari. Kalau gua zoom dan gua perhatiin, sosok yang tadi itu mirip kayak kepala orang yang berdiri dan menghadap ke arah tembok. Mungkin kalian mikir, ah ini cuman video settingan bang, itu mungkin cuman temannya doang, fake kali fake. Yes, awalnya gua juga mikir gitu ya. Tapi, asal kalian tahu, tim Ghost Hunter ini sama sekali gak ada satupun yang sadar sama penampakan kepala di ruangan itu. Bahkan sampai video ini udah diedit dan tayang di channel YouTube-nya, Sosok kepala yang tadi itu justru ditemuin sama viewers mereka. So, kalau misalkan yang tadi itu cuma temennya, atau yang tadi itu cuma penampakan settingan aja, harusnya mereka justru pura-pura heboh, kasih ekspresi yang histeris, kayak lebih didramatisir aja gitu. Tapi justru sebaliknya, diantara semua tim gue ini sama sekali gak ada satu orang pun yang notice sama keberadaan sosok kepala itu. YouTube Ada seorang gusanter dari Jepang yang datang ke sebuah desa yang udah kosong dan terbengkalai yang udah ditinggalin sama penghuninya beberapa tahun yang lalu. Pas nyampe di situ, dia itu langsung setting equipmentnya dan mulai syuting. Tapi pas Doi masuk ke salah satu rumah kosong tiba-tiba Doi ngelihat kejadian ini di depan rumah Hora, hora Masih, masih, kira Kage ga kira Kage ga Ippai kage or Tabun, hitori jana Masih Eh, kakumariteru Kira-kira Eh? 坐着 Ada sebuah bayangan hitam yang terlihat seperti mondar-mandir di depan rumah itu, dan menghalangi cahaya lampu yang dibawa Takeuchi. Doi mikirnya bisa jadi yang tadi itu bukan setan, sih. Bisa aja yang tadi itu orang atau penduduk yang masih tinggal di sekitar situ, atau kemungkinan terburuknya bisa jadi yang tadi itu cuman gelandangan atau homeless person yang kebetulan tinggal di sekitar situ. Abis kejadian yang tadi, Takeuchi tuh langsung balik dan pulang ke rumah. Dan pas doi lagi ngedit video ini, doi baru sadar kalau ada sosok lain yang ikut terekam di videonya dan lebih jelas. Eh. Eh. ya ya ya え皆様、お なので ada sebuah bayangan hitam yang tiba-tiba berjalan keluar dari pintu masuk rumah itu ke arah belakang Takeuchi. Doi sama sekali nggak sadar sama kehadiran sosok yang tadi. Ini creepy banget sih karena sosoknya beneran kelihatan sejelas itu men. Dan otomatis ya abis nonton video ini Doi jadi ketakutan setengah mati karena takutnya sosok berwarna hitam yang tadi itu bisa aja nempel ke Doi atau ngikutin Doi pulang rumahnya. Dan Doi jadi mikir bisa jadi sosok yang pertama tadi yang berkali-kali nutupin cahaya lampunya, mungkin aja sosok yang sama. Video yang berikutnya ini cukup panjang durasinya. So, gak usah gue jelasin panjang lebar ya. Langsung aja kalian tonton dulu videonya. Oi, <tik> <笑>あ、 あいつ危ないからな 像 itu Dari kari. itu <laughs> ada suara ketawa yang tiba-tiba terdengar dari dalam bilik kamar mandi. Terus, temennya yang tadinya udah jauh ketinggalan di belakang, tiba-tiba muncul lagi di belakang cowok ini. Tapi cuma di pantulan cermin. Karena pas Doi arahin kameranya ke belakang, di situ sama sekali nggak ada orang. Dan yang terakhir, tiba-tiba ada sosok cewek misterius dengan muka yang hancur, yang megang tangan kiri Doi. Tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba tangannya tuh kayak muncul lumut. Dan pas Doi ngeliat lagi ke arah cermin, matanya itu mengeluarkan sebuah cairan berwarna hitam. Yes, gua tahu ini video fake. Gua setuju banget, tapi tetap aja ya. Menurut gua videonya super creepy dan layak banget buat kita bahas bareng-bareng. Salam Ada seorang ibu dari Filipina yang tinggal di Jepang bareng dengan dua anak laki-lakinya. Suatu hari pas lagi musim di mana bunga sakura sedang bermekaran, mereka jalan-jalan keluar rumah dan foto-foto. Tapi pas mau ngevideoin dua anak laki-lakinya, tiba-tiba do itu notice ada sesuatu yang sangat aneh. Perhatikan baik-baik. Ik ik ik ik ik. Ik ik ik ik. Wati wati wati Mas Jawa, Mas Jawa, Mas Jawa, Mas Jawa. Asih asih asih asih. Tiba-tiba ada sebuah tangan misterius yang muncul dari bawah Dan memeluk salah satu kaki dari anaknya Otomatis ibu ini kaget banget ya Doi langsung berlari mendekat buat make sure kalau anaknya itu baik-baik aja Tapi pas udah deket justru tangan yang tadi itu menghilang guys Yang anehnya dua anak yang tadi Bahkan anak yang dipegang pahanya itu sama sekali nggak notice sama keberadaan tangan itu. Ini menurut gua aneh banget ya. Tapi kalau misalkan video ini cuma video editan, settingan, atau manipulasi, masa iya sih ibu-ibu anak dua bisa ngedit video kayak beginian? Karena pastinya ngedit video kayak beginian tuh nggak gampang ya. Video yang terakhir ini sumbernya sangat-sangat misterius ya. Gue udah cari-cari, tapi gue sama sekali gak berhasil buat nemuin sumber asli video ini tuh dari mana. Dan disclaimer aja nih, video ini tuh agak scare ya. Jadi awas aja ya, kalau misalkan di komen di bawah, gue masih lihat ada yang komen, Bang jumpscare, Bang jumpscare! <tik> <tik> <tik> ada seorang cowok yang tiba-tiba masuk ke sebuah rumah kosong yang entah tujuannya apa. Dan gak lama setelah Doi masuk ke dalam rumah itu, Doi ngeliat ini. Perhatiin baik-baik. Gimana? Kaget? Nggak kaget dong. Kan udah gue kasih tahu tadi. Jadi ada sosok yang mirip kayak cewek ya. Doi berdiri di ujung ruangan, tapi berdirinya tuh kayak terhuyung-huyung gitu guys. Kayak ngayun-ngayun gitu ya. Dan otomatis si cowok ini penasaran sama sosok yang tadi. Jadi supaya nggak ketahuan sama sosok itu, Doi itu berkali-kali ngintip sambil sembunyi ke arah sosok yang tadi. Tapi giliran ngintip yang ketiga, sosok itu udah pindah, dan posisinya deket banget sama cowok ini. Otomatis Doi langsung kaget kan? Doi panik dan langsung buru-buru buat kabur dari rumah itu. Dan videonya berakhir sampai situ aja. Gue sama sekali nggak tahu ya apakah yang tadi itu penampakan atau cuman gelandangan yang tinggal di rumah kosong itu. Tapi kalau misalkan yang tadi itu orang, yang pasti itu bakalan lebih creepy lagi ya. Karena kalian bisa lihat ya tampilannya, itu kayak cewek berambut panjang dan bajunya serbah putih. Dan juga, ngapain doi itu ngejar-ngejar cowok ini? Gue juga sama sekali nggak tahu ya nasib dari cowok yang nerekam video ini tuh kayak gimana? Apakah doi baik-baik saja atau doi malah ngalamin sesuatu yang sangat buruk? Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kerangin udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Bye bye.